halo guys ya kembali lagi bersama gue Wirman di channel gitar yang sekarang lagi lagi mau ngomongin wild Rift bukan ngomongin doang langsung main ya itu sekarang karena gue udah gold 4, baru main bentar di sini gue akan ranket sekali atau mungkin dua kali nggak tahu kita lihat untuk mencapai gold 3 let's go kemarinan gue ada beli hero twisted fate sama Yasuo cuman kayaknya gue nggak tahu deh bakal langsung pakai apa nggak gue nggak mau, mau kalah dulu gitu loh mau menang dulu anjir oke okay, di sini gue hmm. Bingung juga pakai apa ya, apa gue pake ini aja ya? Gue pakai Ezreal dulu nih. Soalnya Ezreal lagi kuat juga kan, antara gue pakai atau enggak sih? Kita lihat dulu ya. Oke, okay, item sih udah oke. Okay. Fix gue main Ezreal, gue pikir dia mau tuker anjir. Oke, okay, oke. Okay. <laughs> Ezreal ADC, dia salah satu mark marksman yang lagi paling kuat sih ya guys di apa namanya Wild Rift ini. Cuman kembali lagi kalau main makin nggak bisa ya susah kayak buah gini mungkin nggak bisa ya. Kita lihat dulu aja ya. Itemnya sih ya pasti mengejar Tirof Gades mana Mune ya nih yang ini karena dia akan uh, apa namanya ADC ini tipe yang ngekes-ngekes gini itu tuh pasti ngeluarin mana banyak. Jadi itu cocok buat kayak tipe-tipe yang mana-mune gitu. Loh. Damage-nya ade, tapi mananya uh, dipakai terus gitu. Loh. Selain dari Ezreal mana-mune cocok buat si Kai'sa tuh. Karena skill base tuh. damage tuh skill base, bukan attack. Ntar gue farming dulu Sembari ngepok-ngepok aja Aduh, aduh, aduh, aduh. aduh, juga. aduh. juga nih jana Gue juga support-nya Malfit lagi Sumpah sumpah sore banget. Um mm, kenal. Salah lagi. Ayo bisa. Two, Mana dia? Wow jauh juga. Oh. Cepet juga lari jalan anjing. Yeah. antai santai, nah kembali ke base kita beli tier of goddess dulu tuh yang warna biru ya, karena mananya kita akan pakai dari awal, nggak apa-apa nggak ada damage yang penting tuh mananya tuh tetap ngestak, karena nanti kalau misalnya udah jadi item mana mana ya dia akan ngestak mana sampai jadi murah Murah, masa, murah mana Ini kan mana mune Nanti jadi murah mana Saking banyaknya kita ngepakai skill gitu Ntar hmm. ya gue kalau diem arti gue lagi fokus farming anjir Alah Kan Gue kalau ngomong tuh gak bisa farming anjing The is under attack. Not even breaking sweat. Hmm. The man He's important. He's important. He's important. He's He's important. He's important. He's Duh, kenal juga. Wah, yang dia yang ambil dong anjing, anjing. Support goblok, support goblok. Hmm. Engage. Halo, guys. Udah ngambil punya gua juga. Health-nya anjing, anjing. Mm, tenang tenang tenang Tenang, tenang, tenang, gue bantu nah lu aja yang retreat dah sayang nih Ups Nah waktu tuh Wah dia lagi Engage-engage aja Bapak engage Wah Malpit punya ulti, anjing. Ah, gila si Malpit goblok, motel goblok. Padahal Mith sama Jangle udah deket tuh. Dia tinggal ulti, udah gue maju juga. Kenapa gue yang maju sih? Engage lah aja alam aja alam pink dulu, baru mau ini eh, anjing nge skill nge skill dulu. Hai, nah, udah udah hai, udah udah gajibu hai, hai, hai, Wah, gak kena anjing tipis gue bisa ditinggal sendiri ya, gue mandiri. Uh. woo, oh, oh shit, aduh. Terlalu maju guys, terlalu maju. Bentar ya, gue harus ambil ini dulu. Shin dulu, biar lebih sakit. Enggak, ga usah. Apa, boleh sih. Tapi harusnya mati sama Jack sih. Gak perlu gua ulti. Enemy slain. Baru's turret is under attack. Enemy slain. The dragon has spawned. Top turret is under attack. oh sorry Santuy on my way on my way enemy turret destroyed. <laughs> <tuk> naisu nice, under gitu dong harus dari tadi. Naisu, nice, naisu, nice, naisu. Nice, Terini itu udah jadi, Beuh, langsung pas banget cuy, Ezreal jangan dikasih Banyak kill sebenarnya awal-awal Dia tuh hero late game Buk Awalnya sebenernya gak kuat Cuman gak tau di, wa di Waltrip kayaknya beda sendiri deh <laughs> kayak dia lebih cepet kuatnya gitu Makanya jadi OP banget waduh gak kena <tuk> Woo. Tenang gue heal Aduh, harusnya gue gak usah nge-skill <laughs> Karena nge-skill jadi kena gue Sial Apakah gue bisa Kenain? Kayak gak usah deh, udah keburu mati Enemies slain Allies, slain Ayo guys, post mid, post apa gitu Objektif kita Don't lagi menang nih <tose> Oops. I'm at my best Coy, ayo coy, Woo. tuh kena mati, mati kena merah ya. sebenarnya gak kena tadi skill gua. Coy, wuh, lihat tuh, lihat tuh, mati deh dia. У... Травчу terlalu curang ini hero ini. ini Слайм... Слайм... Слайм... Слайм... Слайм... Woo! Name's Ezra. E, Z, R, Z. the dragon. Bottom turret is under attack. Bottom turret is under attack. Bottom turret is under attack. Udah gak bisa gue Ya dia lagi zonya lagi Harusnya gak usah zonya Soalnya gue yang sekarat aja. uh Uuuuh uh. Ya salah charge oh, apa-apa, Mati Salah gue tadi E eh ke depan ya Harusnya jangan E eh ke depan Biasa biasa Napsu napsu lupa pas banget Gue keluar dari base ke Block thruster Gue jadi ya Ambil trakulur pulang dulu pulang dulu demi blotrister on my way ally slain tungguin gue cuman ya gapapalah apa-apalah. wih gila kuat banget hati hati, boys. hati, -hati boys. santai aja santai gua bentar lagi datang. On my way. Okay, dia minta bantuan ke gue, jadi gue bantu aja gak apa-apa Dapetin Baron Oke okay, let's go, kita bisa push mid sama push bottom Kita lihat kena Sial gak kena lagi anjing kalau apa? Enemy Ezreal so easy. Ini salah satu cem yang paling gampang buat kalian naik ranket guys, pakai aja guys azreal, sumpah, lagi kuat banget tuh Gue gua MVP sih, cuman emang karena akhirnya 10.05, dia punya statistik yang lebih bagus oke okay guys segitu dulu konten dari gua kali ini, Gue pakai azreal ADC ya gila ini harus kalian coba sih, karena emang ini gampang dan kuat banget sekarang, itu jadi termasuk ADC yang paling kuat sekarang oke okay guys, jadi segitu dulu kontennya, sampai jumpa di video berikutnya, gua wirman, keep looking headbanging Exclaim forever cabut dulu peace out ah, skill, skill, skill, skill, skill.